Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi, sahabat hikayat Islam yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya, kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan Dan kebaikan itu akan menghantarkan ke surganya Allah Dan apabila seseorang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang jujur Sesungguhnya, Kebohongan itu akan menunjukkan kepada kesaliman, dan kesaliman akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat kebohongan akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim Berdusta kepada siapa saja, itu merupakan perbuatan dosa, namun apabila berdusta kepada orang tua, dosanya luar biasa besar. Berdusta kepada orang saleh juga termasuk dosa besar, tetapi mentertawai orang yang telah didustai, dosanya lebih besar. Mengapa berdusta itu mengajak kepada dosa-dosa yang lebih besar? Karena seringkali orang yang berdusta, akan menutupi dustanya dengan dusta-dusta yang lain. Berdusta itu dosa yang mengandung kezaliman kepada orang lain, mengambil sesuatu yang bukan haknya, membuat orang untuk terus berdusta. Berdusta itu dosa yang terdapat di dalamnya musibah Berdusta itu dosa yang menjauhkan berkah dari kehidupan Berdusta itu dosa yang mengotori dan mengeraskan jiwa Berdusta itu sumber rasa susah, galau, gelisah, bingung, dan cemas Sahabat hikayat Islam yang dimuliakan Allah Adapun hikmah yang dapat kita ambil adalah satu, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Al-Quran Surah An-Nal 105 Dua, orang bijak mengatakan bahwa lisan adalah daging tidak bertulang. Apabila manusia tidak menjaga lisannya, kebinasaanlah yang akan ia dapatkan. Ingatlah selalu, tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari mulut kita, kecuali ada malaikat yang mencatatnya. Tiga dan sesungguhnya ada ucapan yang keluar dari mulut seseorang tanpa disadarinya bahwa karena ucapannya itu ia terperosok ke dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Al-Bukhari: "Jangan lupa ikuti channel ini, like." Share dan video ini agar menjadi salah satu amal bagi sahabat semua Tonton video ini sampai selesai agar tidak salah dalam mengartikan Sampai jumpa pada video berikutnya